Baik, selamat berjumpa lagi di pertemuan ke 9 mata kuliah Hybrid Mobile Programming ya, yang kali ini dibawakan secara asinkronos. Materi kita melanjutkan dari minggu lalu ya, di mana minggu lalu di Week ke 8 kita belajar mengcreate Ionic Project ya, Ionic Environment dengan Angular ya, frameworknya Angular di dalamnya. Dan uh, pada Week ke 9 ini kita lanjutkan pemahaman kita masuk ke materi Angular komponen ya. Nah Uh, minggu lalu kita nyoba satu template menggunakan tab. Ya, minggu-minggu ya, ini kita berangkat dari template yang blank, ya teman-teman. Jadi, anda start create project baru dengan menggunakan perintah ionic start ionic, week 9 blank, ya. Jadi, anda buka node js command prompt uh, seperti ini, ya. Kemudian, kita akan saya akan pindahkan dulu, ya, ke folder hybrid saya. Kemudian, saya mulai meng project ionic menggunakan template blank ya week 09 blank oke okay, tunggu beberapa saat ya uh, agar selesai ini kita pilih dulu angular enter tunggu downloadnya hingga selesai oke okay, sudah selesai kita coba masuk ke dalam folder projectnya kemudian kita coba serve dulu ya ionic serve ya uh, kalian bisa lihat ionicnya berjalan di port 8100 jadi untuk testingnya anda ketik localhost 8100 seperti ini oke saya cek dulu ya oh sebentar belum selesai ya tunggu sebentar nah setelah selesai akan muncul ya di layar browser kalian ya, seperti ini ya, oke, okay, jadi uh, memang harus ditunggu hingga proses compilingnya selesai ya, sampai muncul seperti ini compile successfully, dan Anda bisa lihat uh, apa namanya, app Ionicnya berjalan, oke okay. kemudian uh, selanjutnya uh, kita akan mencoba mengedit-edit uh, program yang ada di dalam project blank ini, Di sini saya pakai visual studio code ya, visual studio code Anda bisa buka Uh, tidak wajib pakai ini sebenarnya ya kalau anda ingin pakai uh, sublime monggo ya silakan ya jadi boleh-boleh uh, saja pakai editor yang anda sukai langsung saja saya akan tambahkan folder ke workspace ya file add folder to workspace di sini saya akan pilih file week 9 yang tadi kita sudah buat ionic week 9 add ya uh, masuk di workspace saya kita bisa lihat di sini uh, ya file, sorry bukan ini ya yang di sini ya di uh, ini bisa kalian rename nantinya nah ini ya ini adalah file-file Ionic yang bisa kita edit sekarang untuk bekerja dengan TypeScript Anda bisa cek panduan yang sudah ada di URL silahkan dicek di sana bagaimana caranya bekerja di type, uh, menggunakan type, uh, menggunakan editor Visual Studio Code agar bisa handle TypeScript demikian juga yang sublime oke okay. Nah uh, kalian buka dulu app routing uh, di sini ya source app kemudian di bagian uh, modul routing modul ya nah ini ya app routing modul ts sudah buka nah ini uh, kita komen dulu ya bagian yang atas ini supaya arahnya tidak ke home ya jadi kita akan edit beberapa page nya kita akan komen sementara dulu ya supaya tidak direct ke home oke okay, kita komen dulu ya bagian roads nya ini ya nanti kita hidupin lagi setelah percobaan ini selesai ya setelah itu kita mau uh, mengganti app komponen html oke okay. Jadi Anda buka app komponen HTML, ini ya, defaultnya ini, kita ganti dengan menggunakan uh, UI komponen yang Anda bisa baca dari dokumentasi di Ionic, ya. Jadi ini kita menggunakan komponennya Ionic, oke. Okay. Mirip-mirip penggunaannya seperti uh, Framework 7, ya, komponen Ionic pasti punya tag, tag buka, tag tutup ya ada tek buka, ada tertutup tutup ini anda bisa baca sendiri dokumentasi dan anda lihat di sini ada uh, variabel ya, menampilkan variabel dengan cara menggunakan double kurung kurawal seperti ini ya welcome to username welcome to judul nah ini bisa kita adjust username dan judulnya lewat uh, ini ya lewat passing variabelnya lewat komponen ts ya jadi ini uh, apa namanya html nya -nya, dan kita bisa buka komponen TS untuk buka kontrolernya. Di sini kita bisa menambahkan dua variabel yang namanya harus sama ya. Di sini kita lihat ada username dan ada judulnya, jadi harus sama. Ini saya copy plus trophy. Ya, username sama dengan nama anda dan bisa ganti sendiri dan judulnya anda bisa ganti sendiri juga nah dua variabel ini ya yang sudah di setup di controller akan ditampilkan di title ion title juga ditampilkan di dalam judul kartunya judul cardnya kemudian kita juga bisa adjust ui nya atau aturan apa namanya css nya di sini kita buka app component .scss, ya scss yang kosong harusnya dan kita bisa tambahkan uh, program kita sendiri di dalamnya. Jadi misalkan ayam background backgroundnya blue, color-nya white. Silakan disimpan, kemudian Anda perhatikan di node.js, ya. Pompa successfully, Anda bisa reload halamannya. dan seperti ini wujudnya, ya. Jadi ada variabel yang nongol di sini, judulnya juga nongol dan ada sebuah gambar. Nah teman-teman, uh, semua yang Anda baca ini uh, bisa Anda temukan di di URL ini Ionic framework docs API. Di sini Anda bisa mencari misalkan uh, card ya tentang card. Nah, Anda bisa klik ion card, ada view apa ada template view-nya di sini dan ada cara penggunaannya. Ya, Anda bisa lihat ini menggunakan React, ini menggunakan framework-nya Angular gitu ya. Dan uh, ada properti yang bisa kita pelajari ya ubah warna, mendisable Kemudian ada juga bagaimana cara mengcustom CSS-nya. Jadi Anda bisa menambahkan background untuk mengganti background card, warnanya bisa Anda custom sendiri. Jadi ini ada cukup jelas, cukup lengkap. Jadi Anda tinggal gunakan di program Anda. Oke okay, ya. Seperti itu.